Terima kasih sudah klik video ini. Bye. Mm -hmm. Silahkan klik subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton. Kemajuan channel ini dapat lebih memberikan informasi-informasi bermanfaat bagi pemirsa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya.